Kitab Hukum Majapahit Kutaramanawa disusun berdasarkan kitab Hindu yang lebih tua yaitu Kitab Kutara Sastra dan Manawa Sastra. Susunan Kitab Kutara Manawa sebagai berikut. Bab 1. Ketentuan umum mengenai denda. Bab 2. Delapan macam pembunuhan yang disebut Asta Bab 3. Perlakuan terhadap hamba disebut Kaula. Bab 4. Delapan macam pencurian disebut Asta Bab 5. Paksaan atau Sahasa. Bab 6, jual-beli atau adol atuku. Bab 7, gadal atau Sanda. Bab 8, utang piutang. Bab 9, titipan. Bab 10, mahar atau tukon. Bab 11, pernikahan atau kawarangan. Bab 12, mesum atau pradara. Bab 13, warisan atau drewe kaliliran. Bab 14, caci maki atau wap Bab 15, menyakiti atau danda parusia Bab 16, kelalaian atau kagelehan. Bab 17, perkelahian atau atukaram. Bab 18, tanah atau bumi. Bab 20, fitnah atau Dewi Latek. Pemerintah pada waktu itu juga seperti pemerintah sekarang selain berusaha memberantas bunga yang sangat besar yang dipungut oleh kaum lintah darat.